Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Youtube Vidia Kitchen Di video kali ini Aku pengen share ke teman-teman semua Aku bikin tumis kangkung Super simple teman-teman Tapi ini enak banget Apalagi dimakan pakai nasi hangat ya Buat teman-teman Yang penasaran gimana aku buatnya Tonton terus videonya sampai selesai untuk kangkungnya ini aku pakai satu ikat ya teman-teman kita cuci sampai bersih pastikan saat mencuci kangkung itu sampai benar-benar bersih kemudian untuk bumbu simpel banget cuman bawang putih cabai rawit sama tomat ini ada garam gula palem sama kaldu bubuk larutan maizena kemudian ini ada saus tiram sedikit karena saus tiramnya udah asin, jadi untuk penggunaan garam disesuaikan sedikit aja ya teman-teman Pertama, untuk bawang putih ini, aku cincang tipis-tipis seperti ini. Kemudian, untuk cabai rawitnya, aku potong seperti ini, ya teman-teman. Ini masaknya super cepat, simple banget, tapi rasanya enak. Alhamdulillah, tomatnya juga kita potong. Langsung aja kita panaskan minyak goreng sedikit ya teman-teman Kita tumis untuk bumbunya terlebih dahulu Bawang putih kita dulukan Ya buat teman-teman yang baru gabung Jangan lupa subscribe dulu Insya Allah aku membagikan resep masakan sehari-hari Dan aneka kue yang mudah untuk teman-teman semua ikuti Terima kasih sebelumnya Nah, bawang putihnya harum langsung kita masukin untuk cabai rawit sama tomat ini kita tumis sebentar kita tumis sampai seperti ini kemudian langsung kita masukkan ini kangkungnya harus sudah bersih ya teman-teman pastikan saat mencucinya benar-benar bersih tambahkan gula, kaldu bubuk garam sedikit kemudian langsung aku tambahkan saus tiram masak tumis kangkung itu cepat banget ya teman-teman matangnya nggak perlu ditambah air nanti juga lama-lama ngempis sendiri untuk kangkungnya kita terus oseng cepat sebentar banget masaknya, kita tambahkan larutan tepung maizena sedikit tumis lagi Nah di sini kita incipi dulu untuk rasanya aku udah pas jadi bisa kita pindahkan ke piring saji ya teman-teman Alhamdulillah masakan sederhana hari ini udah jadi aku bikin tumis kangkung super simpel tapi ini rasanya enak banget Cocok untuk lauk sehari-hari buat teman-teman selamat mencoba terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai Jangan lupa teman-teman juga tonton videoku yang lainnya. Terima kasih.